Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti lovers, Belovers, dan Leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Lesti Fatih Billar yang akan terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar, tentunya.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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada kabar spesial: cedukan vitamin di malam ini tentunya kita melihat momen Abang El, apabila lagi video callan dengan Ibu Rosmalan Dewi dengan omanya Abang Fatih. Masya Allah, diunggah, Bang Didi Syafutra, kita merasa bahagia ketika melihat para Abang Fatih. Cucu kesayangan dari Omar Osman Dewi Masya Allah Saya selalu untuk keluarga besar Hanya doa terbaik Yang selalu diberikan Untuk idola kesayangan kita Tak henti-hentinya Selalu mendoakan yang terbaik Bersahabat Mudah-mudahan doa baik dari kita semua yang diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak juga persabaya kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Dedi. Allah menggemaskan katanya itu. Luar biasa. Hingga komentar banyak sekali dibanjiri oleh les love lovers di antaranya dari akun Sadie City mengatakan Masya Allah, bahagia selalu, leslar, bismillah, leslar, jodoh dunia, akhirat, amin ya Allah Masya Allah banget Ada juga tanggapan lain dari akun yuyun.comala.3 mengatakan Masya Allah, Abang El ganteng dan gemesin, bahagia selalu ya ama Papa dan Bunda, Bang Dedi saya selalu amin Masya Allah Begitu banyak respon dan tanggapan yang sangat positif dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga ya kita lihat. Di sini ada sebuah postingan special moment saat Bunda Lesti manggung tampil di Indosiar dalam acara Dangdut Academy 5. Bismillah doakan juga buat Bunda Lesti semoga bangkit kembali dan tentunya memberikan karya-karya terbaik. Hanya doa terbaik juga untuk guna lesi semoga bisa tampil kembali di panggung megah. Amin. Dan berikutnya juga bersahabat ya, kita tentunya dibikin penasaran dengan postingannya Bang Boril. Dua jam yang lalu, Bang Boril mengunggah postingan kalimat di akun Instagram pribadinya. Kalimat yang diposting oleh Bang Boril. Kau baik, aku akan lebih baik. Tapi bila kau jahat, aku pun bisa lebih jahat. Tinggal kau pilih yang mana. Paham? Tuh Sambil tentunya emot api, persahabat ya. Di sini bikin penasaran banget nih, apa maksud dari Bang Boriel? Wow, ini kalimat ditujukan buat siapa? Semoga baik-baik saja ya. Berharap banget tidak ada apa-apa dengan Leslar, kita selalu mendoakan yang terbaik. Hubungan Bang Boril dengan idola kesayangan kita itu terjalin dengan baik hubungannya. Dan semoga selatu rahmi pun tetap terjaga dengan baik. Amin. Doakan yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya juga bersahabat yang kita simak nih ada informasi penting banget ya. Untuk warga konohan diingatkan kembali biar nggak lupa. Jangan lupa persen abad ya Saksikan Budang Lesi Gejora akan tampil di G-Expo Kemayoran Kali ini kita mendapatkan informasi juga dari TV3 Persen abad yang diunggah oleh L2Wip Bahwa TV3 Kalina pun akan hadir di acara yang sama Wow, bakal tampil bareng nih dengan Budang Lesi Kejora Ini keren banget Kita simak juga informasi dari TV3 Kalina Siap-siap Day -siap. 1 tanggal Day 1 tanggal 19 November 2022 tak kenal maka tak goyang itu untuk acara konser musiknya hanya doa yang terbaik juga nih persahabat ya, untuk idola kesayangan semoga bisa duet bareng antara Fitri dengan Bunda Les kita ya, berharap tentunya penampilan idola kesayangan kita bisa menghibur kita semuanya, amin dan berikutnya juga persahabat yang kita simak di ungehan akun abang T Fashion kita intip dulu persahabat ya Orfit BBL kita lihat di sini ada outfit BBL yang tentunya memakai baju renang. Ya, kita lihat bersama ya untuk harga ini dibantu seharga Rp 881000 untuk topinya, seharga Rp 160000 Masya Allah, berkas selalu ya untuk Abang Fatih. Semoga rezekinya idola kesayangan bisa dolar ke kita semuanya. Amin. Kita juga pasti persahabat untuk menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin di malam ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Bilar yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar. tentunya. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.